Pada zaman ini banyak sekali dukun-dukun yang berbaju ahli agama Mereka memakai peci, mem memakai sorban, membawa tasbih Berpenampilan seakan-akan hendak meyakinkan masyarakat mereka adalah ahli agama yang bisa diambil ilmunya Tapi ternyata mereka mengajarkan berbagai macam praktek-praktek ilmu perdukunan yang sesat Mengajarkan kepada orang-orang tata cara supaya mereka itu bisa kebal dari senjata tajam Kebal dari senapan api Mengajarkan ilmu asihan yang menggunakan ajian-ajian yang mereka ambil Dari potongan-potongan ayat Al-Quran Yang dicampur dengan mantra-mantra dan asma yang majhul Yang tidak diketahui artinya Mengajarkan juga bagaimana cara melumpuhkan lawan dari jarak jauh Mengajarkan kepada anak-anak muda Supaya mereka itu bisa terbuka mata batinnya Dan melihat penampakan-penampakan sosok goib Yang akhirnya banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam hayalannya sendiri Hati-hatilah Hal yang seperti ini bisa menyeret seseorang kepada kekufuran dan tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah bersabda, Laisa minna, lahu, aw sahara, aw lahu, aw tatoyara, aw Bukan bagian dari umat kami, siapa yang mempraktekkan praktek perdukunan, melaksanakan sihir, dan juga beranggapan sial atau dianggap sial, maka hati-hatilah, jangan sampai akidah kita tergadai. Gara-gara tertipu penampilan luar mereka